Oke, okay, hai sahabatku di meneliti berita sekarang kita uh, mulai dari awal, umumnya. untuk mengoptimasi dari video kita bagaimana dia biar bisa berkembang dengan tepat dia bisa analisisnya kuat serta ctr dan pendapatannya banyak, temen Nah, buat temen -temen yang lagi cari subscriber, cari jam tayang, ini adalah peluang yang sangat teman-teman buat ditonton ya, biar tahu gimana bisa dapat jam tonton ayam ini dan ditonton lebih dari 300 baru diupload 48 jam yang kemarin. sini. Nah, jadi dia di sini referensi referensi penurunan ranking. Nah, gimana sih caranya dia bisa seperti ini? Ini efek dari SEO yang kita terapkan. Oke, sahabat Kia. Pertama, kita ini adalah video kosong yang belum diapa-apain, belum ada judulnya, deskripsinya sama tagnya tidak bersama nih ini SEO-nya masih kosong ya ini masih kosong teman. oke tapi sebelum itu silakan sahabatku nanti ketika video berumah paksi kita jumpa anda jangan lupa subscribe nya like komen, dan share di oke pertama kita langsung aja bikin judul kumon ya ketikin judul ini judulnya sudah saya siapkan ini tinggal kita copy Oke tinggal saya ganti di apa namanya di perubahan judulnya doang? Nah kemudian link deskripsinya, uh, deskripsinya juga saya isi. Hampir mirip, cuman saya ubah ini. Di tanggalnya sama. Tanggalnya juga ya. Nah ini kan 12 Ramadan nih. Nah di sini teman-teman, uh, apa namanya? Cara, klaim, dapat saldo kalian Oke. Okay ini sudah jadi deskripsi judul sudah ya kita coba yang ini Ini yang kita, nih. kita cek nih oke okay, sudah ada ya berarti itu sudah ada deskripsi sudah ada dua keyword yang kita tema yang sudah dua keyword berarti posisi sudah aman oke okay, kemudian sekarang di tag nya nah tag ini yang penting temen. Nah ini ada sinkron nih tinggal kita add aja nih itu yang nanya kita pakai fit aq jadi sudah ada keyword-keyword yang disediain kita, cuma 3 doang ya, karena ini kan versi gratis. Jadi kalau bisa mengambil keyword, ya, nah ini video yang kemarin ini score ratio-nya 82, teman-teman ya, ini keren banget nih. Ini posisi sudah aman ya, 82. Nah ini saya ambil, ingat ya ini score ratio-nya masih, asal nah, sudah naik nih, tadi 0 kan, sekarang 26 kalau nih. Sekarang 26, oke, saya coba ambil aja, ya yang tanggal 2 saya ganti jadi tanggal 3 ya, oke, okay. kemudian 3 April sudah, oke, okay. ini tinggal saya copy aja, kita paste di tagnya, oke, okay. oke okay, sudah aman, ini kita delete aja. Sekarang di tanggal, tanggal ini juga jangan oh, teman-teman, pilih ini ya. Memang teman, teman juga harus mengisinya. Lokasi video juga ini opsional. Ya, karena semi Indonesia, target saya penonton Indonesia, jadi saya pilih bahasa Indo di sini ya. Lokasi videonya, kemudian geser ke bawah, sudah. Ini sudah, sekarang terlihat berapa nih. Wow, sudah 4 teman-teman ya. sudah 84 yang ini kita buat juga di hashtag-nya. Jadi banyak yang salah, banyak yang bingung. Hashtag sama tag. <laughs> nah kalau hashtag itu yang ini. Nah, kalau tag itu yang paling bawah tadi, ya. Yang ranking biasanya. Oke okay, sekarang ya, kita belum bikin thumbnail. Thumbnail sudah saya siapkan. Tinggal kita upload saja. Thumbnailnya di sini. Oke, okay, thumbnail sudah ya. Jadi thumbnail ini adalah kesan pertama yang wajib teman-teman optimasi juga Penonton itu akan datang dan mau menonton video itu tergantung dari thumbnailnya Seberapa menarik dia Nah teman-teman di sini thumbnail saya bikinnya bagi tampa Buat anda yang mungkin pengen menggunakan tampa premium bisa bikin thumbnail dan segala desain-desain Silahkan langsung aja ya SMS kami di deskripsi video itu ya. untuk anda yang mau pengen mendapatkan apa namanya nah, thumbnail ya thumbnail secara gratis. Cek aja deskripsi video, video nanti. Oke, kita langsung eksekusi di sini, kita simpan ya. Ingat ya skorisionya 44 nih. Setelah kita simpan, berapa kira-kira kenaikan dari skorisionya? Iya, kita tunggu. Nah, teman-teman, ini adalah langkah yang wajib teman-teman lakukan sebagai telur pemula. Kalau teman-teman tidak eksekusi ini, ya maka tidak akan bisa mendapatkan viewer Bisa sih tapi dikit gitu ya Oke skornya 4-4 ya Kita sekarang Optimasi di kartu Di kartu juga wajib kita optimasi. Kita Masukin aja video-video yang Related Cukup 4 saja ya Oke ini kita taruh agak bisa-bisa, bisa jarak-jarak -bisa. bisa tiga -jarak menit, dua menit, dua menit. Kita simpan, teman-teman. Lihat perubahannya ya, signifikan nanti setelah saya publis Oke, saya publis video ini ya. Ini skorisionya akan berubah drastis setelah ada yang nonton video ini lima orang saja ya. Ingat ya, ini saya. Nah, uh, ngapulannya jam 5 nih, kita tunggu 3 menit aja teman, -teman ya. Ini 5 5, jam 5 kan, kita tunggu 2-3 menit saja. Ini saya ngapulannya pada tanggal 3 nih, kelihatan paling bawah ya. Kita simpan. Kita lihat bagaimana sekualisonya yang pan 4 ini apakah nih atau tidak. Nah, teman-teman ya. Oke, sekarang sudah aman. Kita cek di video yang kemarin ya. Ini sebagai data nanti sembari kita menunggu 3 menit ya pada video yang baru itu. Kita lihat di analisis di sini, kita lihat pada thumbnail. Karena saya singgung tadi thumbnail, ya, di jangkauan ini kita lihat. Berapa sih CTR-nya tuh? Saya sering bilang kepada teman-teman bahwa kalau mau, ya, rekomendasinya naik, kemudian proses naik itu silakan naik, silahkan dimaksimalkan. Jangan dibawa 10%, ya. Kalau teman-teman bisa pertahankan 10% ke atas, maka videonya akan enak akan enak dapat penayangan dapat subscriber dan sebagainya Nah akhirnya di sini ya jadi CTR nya itu 14 nih rasio klik tayang penayangannya ada 1000 kemudian di sini rata-rata nya 1,16 Waktu tonton, tonton ini 3,8 nah di sini kita lihat nih bagaimana cara orang menemukan video kita karena referensi pengusulan jadi orang mencari kata kunci video kita muncul ya gitu ya nah, Nah gitu dia Kemudian kita lihat di pendapatan Kalau pendapatan sih belum muncul ya Karena belum 48 hari Nah ini dia Kita coba lihat video yang kemarin lu saja ya Pendapatan ini gimana sih dapatnya selama 2 hari itu Oke kita tunggu nih Pendapatan kita lihat di video yang kemarin lusa Ini yang kemarin Ini tanggal 2 Berarti kita lihat yang tanggal 1 coba ya Jadi, Tanggal 1 kayaknya sudah masuk Kita lihat nih tanggal 1 saya pendapatannya, oke okay, itu teman-teman ya, ya dua hari di dapat 5.000 ribu, rupiah pendapatannya. di sini RPM-nya berapa? tuh RPM-nya 26 teman-teman, masya allah ya, 26.000 puluh lo RPM-nya. <laughs> kalau video dapat penayangan misalkan 5.000 aja, ya, berarti 5 kali dua itulah itu dapatnya satu video doang teman-teman. nah inilah cara kita untuk meningkatkan RPM kita. Nah buat teman-teman sudah saya bahas secara khusus ya Cara meningkatkan RPM biar RPM-nya banyak Biar sampai di atas 20 ribuan RPMnya Nah itu dia Nah ini yang video yang kemarin Nah di sini dapatnya subscriber berapa ya dari video ini Kita lihat teman-teman Nah dapatnya 20 subscriber coba bayangin Satu video doang dapatnya 20 subscriber Ya Bagaimana kalau misalkan kita punya 1000 video yang ya, laporan saya dapat dua puluh kali seribu video, wow, kita sudah dapat sekitar berapa itu teman ya, ya kita itu udah saya tidak bisa matematika. <gifat> nah itu dia, ya, jadi ini buktinya aja ya kita tidak ngarang-ngarang teman ini kita like kami, like dalam arti kita langsung kupas. Oke sudah 3 menit ya, nah, ini sudah jam lima lebih tiga menit, kita lihat nih video yang baru kita optimasi, ya ini dia nih, sekorisonya kan empat empat teman-teman ya, kita cek lapangan. Kita cek lapangan Kenapa cek lapangan? Karena ketika mengecek lapangan itu Kita tahu oh bahwa video ini dia naik ratingnya Dia naik apa namanya? Uh, ini nya gitu loh Dia naik gininya, naik gitunya Kita coba lihat teman ini kan 11 Ramadan nih Oh iya berarti ini 12 Ramadan ya Sorry ya Ini 12 Ramadan Yang Oke okay, kita simpan ya Ini 12 Ramadan berarti Nah, kita lihat sekarang ya kita lihat sekarang ke TKP kita coba langsung tonton nih kita tonton berapa yang nonton ya ini saya bikin videonya 10 menit nah, berarti oke okay, hai assalamualaikum sahabatku di manusia berada ya bisa menaruh 5, menaruh 4 dan sebagainya oke okay, ini yang nonton baru 23 nah padahal ngapaknya baru uh, berapa menit, nih ya? Baru menit, menit ya baru 3 menit yang like sudah tujuh. Sekarang terlihat ya skor ratio-nya teman-teman skor ratio-nya kita lihat sekarang Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim Kita lihat ada yang Anda komen Oke okay, ini ada yang komen ya Kita kasih lock Ketika ada yang komen kasih lock Setelah score ratio-nya Masya Allah Sudah 94 teman-teman Ya Tidak bisa kita ngobri Jadi langsung teman-teman yang melihatnya sendiri Jadi saya tidak bohong Ya Ketika Anda optimasinya benar thumbnailnya bagus, deskripsinya bagus, ya kemudian teman-teman kasih tag yang bagus, dan screen yang bagus dan optimasi video-video semuanya lain, maka ini hasilnya. Silakan teman-teman ketik kata kunci, link dan kaget hari ini maka video saya muncul ya. Nah, Silahkan teman-teman cek aja kalau tidak muncul sepuluh besar bagian pada video kita maka teman-teman bisa melaporkan saya di YouTube ya bahwa saya menyesatkan orang seperti itu. Ini aja ya jadi rio. Dan untuk mengoptimasi video ini, saya kasih lagi cara optimasinya. Yang pertama, teman-teman, harus komen menggunakan keyword yang ini. Ini tinggal di copy. Ya, ini kata kunci tadi, mbak, nih. Oke. Komen aja di sini. Cara komennya ya seperti biasa, teman-teman, ya. Misalkan, nih. Uh, jangan lupa dapatkan juga. Nah. Untuk besok Karena Kami berbagi Daget Setiap hari Jadi silahkan Subscribe Terus Teman-teman Oke jadi kita pelan-pelan teman ya Nah, kita komen di situ ada keywordnya. Sama dengan judul deskripsi. Ini yang membuatkan video kita untuk bertahan nangkring di page 1. Kita sematkan nih. Biar semua orang bisa melihat. Oke, sekarang sudah kita optimasi lewat komen. Nah, sekarang kita optimasi penghasilannya. Biar RPM-nya naik. Oke, caranya kita lihat di menu modet seperti biasa ya. Kita taruh iklannya 5 aja, ikan 10 menit. oke. Kita setting nah iklan otomatisnya sudah ada ya. Kita tambah lagi iklan promosi iklannya nih. Saya kasih 5 aja nih. Oke, okay. oke okay, kita simpan. Oke okay, iklan sudah. Sekarang di video yang kemarin juga belum saya optimasi iklannya. Saya tambah lagi. Ini video yang kemarin. Ah ini ada dua dua aja iklannya sambil ya. Kita tambah di sini aja lagi nih. Oke. Okay lanjut kita simpan sudah aman inilah langkah dasar yang wajib teman-teman eksekusi buat anda yang belum monet maupun sudah monet teman-teman ya wajib teman-teman lakukan ini biar videonya bisa dapat di pengusulan youtube dan kita lihat ya ini channel berapa sih pendapatannya ini sebagai motivasi aja ya saya tidak, tidak paham ya teman-teman tapi sebagai motivasi aja buat kita bahwa semua kita bisa seperti ini. Kita lihat ya di menu analitik. Kecil sih, tapi channel kecil drama seperti ini sudah luar biasa. Subscriber hanya 5.000, penayang hanya 7.000, bisa mendapatkan sudah hampir teman-teman ya. Nah, jadi Kerja keras Anda dan ini masih 28 hari terakhir. Jelas bukan? Yang silakan teman-teman. Dan di sini dapatnya sehari itu bisa dia dapat tuh. Ya. Dapatnya berapa nih? 50, 60, nih bisa didapatkan di sini. Oke, ini sebagai motivasi buat kamu. Kemudian di sini RPM-nya juga nih, rp nya 16.000 Besar sekali menurut kita yang sebagai orang Indo. Mulai nah, dari pernah waktu 700, sekarang naik berdrastis menjadi 1.600. Wow, bola maruk 1.600 didapatkan. <laughs> Ini merupakan salah satu peluang yang sangat signifikan buat teman-teman ketika pengen mendapatkan penghasilan yang besar ya. Karena untuk apa sih kita menjadi youtuber kalau kita tujuannya tidak cari cuan. Kan kita begitu tuh. Nah banyak sekali teman-teman kita yang dapat 150 subscriber. Tapi penghasilannya di bawah satu juta setiap bulannya. Nah sedangkan ini subscribernya kecil. Penonton penayangan juga kecil teman-teman ya. Tapi penghasilannya besar. Nah itu karena RPM-nya besar. Nah, buat teman-teman yang fokus membahas tentang SIO-RPM, silakan tinggi video saya yang lainnya ya. Di situ sudah saya bikinkan dan sudah saya membuatkan secara khusus. Oke, sahabatku. Selamat dan semangat terus para pejuang YouTuber, para pejuang keluarga. Semoga rezeki kita dilancarkan dan segala urusan kita dilancarkan oleh Allah taala. Itu dia. Thank you. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.